Berdiri di sampingnya, Liu Qing dan tetua pertama Zuli terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Lindong. Segera, ada sedikit kerugian. Jelas, mereka tidak tahu apa ini yang disebut Sky Devouring Course. Ketika Lindong melihat pemandangan ini, dia tidak terkejut. The Sky Devouring Course adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Devouring Master. Selain itu, bahkan dengan kemampuan yang terakhir, Jumlah Sky Devouring Cores yang ia ciptakan tidak melebihi jumlah jari di satu tangan. Selain itu, sebagian besar dari mereka hancur selama Perang Dunia Kuno. Bahkan, meskipun Lindong saat ini memiliki satu di tangannya, itu sangat rusak. Meskipun Sky Devouring Cores miliknya kemudian diperbaiki oleh Nine Tail Fox, itu masih jauh dari kekuatan puncaknya. Berdasarkan apa yang Lindong sadari, Sky Devouring Course yang sempurna bisa cocok dengan ahli tahap reinkarnasi Sementara itu Sosok hitam itu Yang muncul di depan Devouring Divine Palace Kemungkinan adalah Sky Devouring Course dalam kondisi sempurna Lindung tanpa sadar menjadi iri ketika melihat ini Karena dia juga memiliki Sky Devouring Course Dia secara alami tahu seberapa kuat barang-barang ini Selain itu Aspek yang paling menakutkan dari mayat sky devoring bukanlah pelanggarannya, melainkan pertahanannya. Mayat sky devoring dalam kondisi sempurna mungkin hanya setara dengan ahli tahap reinkarnasi dalam hal pelanggaran. Namun, dengan mengandalkan pertahanannya yang mengerikan, bahkan jika dua ahli tahap reinkarnasi bergabung, mereka akan mengalami kesulitan menghancurkannya. Memiliki barang ini sama dengan memiliki peralatan pertahanan terkuat. Ini adalah objek yang unik bagi guru yang memangsa. Aku khawatir bahwa Sky devouring Course yang berdiri di depan kita sebanding dengan ahli panggung reinkarnasi. Lindong memberikan penjelasan kasar sebelum berkomentar dengan lembut. Tahap reinkarnasi, ekspresi kelompok Liu Qing berubah ketika kata-kata ini terdengar. Ini benar-benar situasi yang sangat sulit untuk dihadapi. Meskipun mereka adalah individu-individu kuat yang telah menyentuh reinkarnasi. Mereka belum benar-benar memahaminya. Oleh karena itu, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan ahli tahap reinkarnasi. Selain itu, ruang yang hancur ini sangat aneh dan sangat sulit bagi ahli tahap reinkarnasi untuk masuk. Oleh karena itu, karena Sky devouring Course memiliki kekuatan yang mirip dengan ahli tahap reinkarnasi, ini adalah masalah yang benar-benar meresahkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Little Flame, Devouring Divine Palace berada tepat di depan mereka. Jelas, jika mereka bahkan tidak bisa lulus ujian pertama, mereka harusnya melupakan tentang mendapatkan warisan dari sang guru yang menelan. Tidak perlu terburu-buru, mari kita tunggu dan lihat. Lin Dong tersenyum. The Sky Devouring Course yang berdiri di depan mereka memang tangguh. Namun, ada banyak orang kuat di sini. Oleh karena itu, Pasti akan ada celah begitu perkelahian pecah. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini saat mereka menekan kecemasan di hati mereka. Berdiri di langit, tetuamu dilari kembali ke anggota suku sembilan Phoenix dengan cara yang menyedihkan. Wajahnya pucat sementara luka mengerikan dan berdarah membentang dari bahunya ke perutnya. Darah terus mengalir keluar dan jelas bahwa dia terluka parah. Tetua pertama, apakah kamu baik-baik saja? Luo Tong dan orang-orang kuat lainnya dari suku sembilan Phoenix semuanya sedikit terkejut. Bagaimanapun, mereka sangat menyadari kekuatan Mudi. Namun, dia masih mendarat dalam kondisi yang menyedihkan. Apa gerangan sosok hitam misterius itu? Tetua Mudi memiliki ekspresi suram dan pucat. Dengan lembut menggelengkan kepalanya, dia melirik orang di punggungnya. Pada saat itu, yang terakhir tampaknya telah jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam dan dia tidak mengatakan apa-apa bahkan setelah dia melihat tindakan Moody. Dengan Moody sebagai contoh, langit segera menjadi jauh lebih tenang. Banyak orang kuat hanya menatap patung hitam seperti sosok yang berdiri di depan Devouring Divine Palace. Namun, tidak ada yang berani menerobos masuk. Namun, keheningan ini jelas tidak akan bertahan lama. Lagi pula. Ada sangat sedikit orang yang bisa tetap tenang ketika tergoda oleh warisan dari sang guru yang memangsa. Karena itu, setelah merenung sebentar, beberapa individu yang kuat mengepalkan gigi mereka dan melangkah maju. Namun, individu-individu yang kuat ini ternyata sudah bangun dan mereka tidak menyerang dengan ceroboh. Sebagai gantinya, mereka perlahan-lahan mendekati Devoring Divine Palace setelah memeriksa beberapa kali. Mereka akhirnya mengerti bahwa sosok hitam hanya akan campur tangan dan mengusir siapa saja yang berada dalam radius seribu kaki dari Devoring Divine Palace. Dengan penemuan ini, beberapa praktisi yang kuat segera menghela nafas lega. Ternyata ini akhirnya mengikuti aturan tertentu. Melayang di langit, anggota suku Kunpeng berkumpul bersama. Kun Yuan menatap sosok hitam itu sementara matanya bersinar. Jelas, dia sedang memikirkan solusi. Tetua Zuli, tetua Mudi, saudara Liu King, teman muda Lindong, tidak ada di antara kita yang mampu menangani situasi ini sendirian. Bagaimana kalau kita bergabung dan menaklukkan sosok hitam ini bersama-sama? Apa yang kalian katakan? Kun Yuan merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba berteriak dengan keras. Mudi merenung sejenak setelah mendengar ini. Lalu, matanya melirik ke arah punggungnya. Akhirnya, dia mengangguk. Dia secara pribadi menyaksikan betapa hebatnya sosok Hitam Misterius ini. Karena itu, dia tahu bahwa sangat sulit baginya untuk melewati tantangan ini sendirian. Tetua Zuli bertukar pandang dengan Liu King. Setelah itu, mereka berbalik untuk melihat Lindong. Itu karena yang terakhir adalah satu-satunya yang memiliki pemahaman tentang sosok Hitam Misterius itu. Karena itu, yang terbaik adalah mendengarkan pendapatnya, bahkan jika kita bergabung kemungkinan kita tidak akan cocok dengan Sky Devouring Course itu. Lin Dong tersenyum, meskipun mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah, itu tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk berurusan dengan Sky Devouring Course, yang sebanding dengan ahli tahap reinkarnasi. Namun, Lin Dong berhenti ketika dia menyebutkan hal ini. Kemudian, dia dengan lembut melanjutkan, meskipun kita tidak dapat mengalahkan Sky Devouring Course bahkan jika kita bekerja sama. Itu harus menciptakan celah dan kita dapat mengambil keuntungan dari mereka untuk melewatinya. Mayat Sky Devouring ini harus menjadi pos pemeriksaan. Karena itu, begitu kita memasuki Devouring Divine Palace, kita seharusnya sudah lewat. Petik 2, Duo Liu Qing mengangguk. Jelas, Lindong berencana untuk mengambil keuntungan dari yang lain untuk melihat celah dan berlari ke Devouring Divine Palace. Mereka semua memiliki niat yang sama. Pada saat itu. Itu akan diputuskan oleh siapa yang memiliki penglihatan yang lebih baik. Kata tetua Zuli, Lindong mengangguk, Kun Yuan dan Mudi semuanya adalah rubah tua. Karena itu, bagaimana mereka bisa melewatkan ini? Singkatnya, mereka semua saling menggunakan. Haha, kita bisa memberikan saran dari tetua Kun Yuan. Tetua pertama Zuli tersenyum ke arah Mudi dan berkata, setelah dia melihat bahwa Lindong punya rencana, Mata para ahli top di langit sekitarnya berkedip ketika mereka melihat bahwa beberapa faksi besar ini berencana untuk bekerja sama. Meskipun Mudi tidak mengundang mereka, tidak ada yang khawatir tentang ini saat ini. Pada saat itu, mereka akan bertindak begitu mereka menemukan celah. Lagi pula, jika mereka bisa memasuki Devoring Divine Palace dan mendapatkan warisan Devoring Master, kemungkinan bahkan empat suku penguasa akan menjadi waspada terhadap mereka. Kalau begitu, mari kita serang bersama. Kun Yuan tertawa sebelum melangkah maju. Setelah itu, lautan luas dan perkasa seperti Yuan Power melonjak di sekitarnya. Yuan Power menyebar di seluruh tempat, sebelum riak mengejutkan. Yang menyebabkan hati seseorang bergetar, dipancarkan. Tetua Mudi, Tetua Zuli dan Liu King juga melangkah maju setelah melihat ini. Aura dari tiga ahli top, yang telah menyentuh reinkarnasi. Langsung menyembur keluar. Segera, sepertinya ruang itu sendiri sedikit bergetar. Lin Dong tersenyum tipis setelah melihat ini. Dia mengangkat kakinya dan mengikuti di belakang. Budidaya Yuan Powernya hanya pada tahap kematian mendalam yang maju. Ini dianggap biasa di tempat seperti ini. Namun, tidak ada yang punya nyali untuk meremehkannya. Setelah semua... Berita tentang bagaimana Lindung berhasil mengalahkan duo Luolai dari suku Dark Abyss Tiger dalam pertarungan satu lawan dua sudah menyebar. Barisan ini dapat menyebabkan ekspresi siapapun menjadi suram. Empat ahli tingkat atas yang telah menyentuh reinkarnasi bersama dengan Grandmaster simbol awal. Kemungkinan mereka bahkan akan bisa menandingi ahli tahap reinkarnasi yang asli. Meskipun begitu, bahkan ketika berhadapan dengan barisan seperti itu, Sosok hitam yang berdiri di depan Devoring Divine Palace itu seperti batu, karena dia tidak bergeming sama sekali. Menyerang, melayang di langit. Mereka berlima menatap tajam pada sosok hitam itu. Pada saat berikutnya, mereka semua menembak satu demi satu. Tubuh mereka berkelebat sebelum mereka terbagi menjadi lima lokasi berbeda. Setelah itu, serangan tajam tanpa ampun menghujani sosok hitam itu. Ci Power Yuan mengerikan menyapu. Namun, tepat ketika serangan mereka akan mendarat pada sosok hitam itu Yang terakhir tiba-tiba mengambil langkah maju Tepat, pisau hitam di tangannya disertai dengan kilatan dingin saat menembus ruang Setelah itu, cahaya pedang memangkas di tempat itu Serangan mereka yang menakutkan segera runtuh Serangan yang berasal dari kelompok lindung Hancur total Namun, ini sesuai harapan mereka Segera Mudi dan empat lainnya berteriak serempak sebelum mereka mencengkeram telapak tangan mereka. Kemudian, pilar-pilar lampu bersiul keluar dan mereka semua dipenuhi dengan riak reinkarnasi. Dentang, empat pilar cahaya hancur keras terhadap pedang hitam itu. Setelah mereka berempat bergabung, mereka benar-benar dapat memblokir serangan dari Sky Devouring course itu. Namun, harga yang harus dibayar adalah rangan dikeluarkan dari tenggorokan mereka. Sementara lengan mereka bergetar terus-menerus. Simbol petir kuno, kilatan melintas di mata lindong. Sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum awan guntur berkumpul dengan cepat di langit. Tiba-tiba, simbol petir besar meledak ke bawah dan tanpa ampun menabrak sosok hitam. Mendesis, namun, tepat setelah simbol kilat menyentuh sosok hitam, cahaya hitam muncul dan mengalir di tubuhnya. Segera. Cahaya hitam itu langsung melahap dan menetralkan serangan itu. Ketika dia melihat adegan ini, Lindong tidak kaget. Setelah semua, ia juga memiliki mayat Sky devouring Oleh karena itu, dia secara alami tahu bahwa item ini juga memiliki devouring Power dan bisa melahap berbagai serangan. Swash Swash Serangan Lindong akan kehilangan efeknya ketika beberapa suara angin bergegas muncul dari belakang. Memalingkan kepalanya dia melihat banyak ahli berkerumun di belalang seperti mode. Ternyata banyak ahli di belakangnya tidak lagi bisa menahan diri. Seketika, lebih dari 100 orang menyerbu ke depan Devoring Divine Palace. Setelah itu, tampaknya ada cahaya hitam pekat muncul jauh di dalam mata Sky Devoring Course. Karena lindung cukup dekat dengan Sky Devoring Course, ia berhasil mendeteksi perubahan di mata yang terakhir. Segera, Sedikit kejutan melintas di matanya sebelum dia dengan cepat membalik telapak tangannya. Kemudian, istana ilahi misterius muncul dalam sekejap. Mendesis, itu Sky Devouring Course merilis raungan rendah. Kemudian, menyentakkan lengannya. Bila hitam panjang di tangannya bersiul ke depan. Segera, ruang di belakangnya tampak runtuh sebelum cahaya hitam besar menyapu. Bang bang bang. Cahaya hitam sepertinya merobek ruang saat menyapu seluruh tempat. Segera, pertahanan dari banyak pakar top yang menyerang, hancur sebelum darah mengucur di langit. Setelah itu, banyak tokoh menembak mundur dengan cara yang menyedihkan sementara tangisan mengerikan terdengar terus-menerus. Selain itu, mereka bukan satu-satunya yang terpengaruh. Bahkan, bahkan tetua pertama Zuli dan tiga lainnya, yang paling dekat dengan Sky Skydeaforing Course, dipaksa mundur lebih dari seribu kaki sementara itu darah menutupi tangan mereka dentang, lindung memiliki kecerdasan yang tajam dan refleks yang cepat ketika cahaya hitam itu datang menyapu istana ilahi misterius meluas dan melindunginya namun istana ilahi misterius menyusut dengan cepat setelah cahaya hitam menyapu sebelum berubah menjadi sinar cahaya yang sedikit redup dan menembak kembali ke tubuh lindung jelas itu telah mengambil beberapa kerusakan. Ketika Istana Ilahi Misterius kembali ke tubuh Lindong, dia tidak punya waktu untuk merasa kesal. Meneliti sekelilingnya, dia dengan cepat menyadari bahwa cahaya hitam yang bergelombang di Sky Devouring Core telah redup. Jelas, serangan sebelumnya juga kehabisan kekuatan yang signifikan. Sekarang saatnya. Sebuah kilatan melintas di mata Lindong sebelum dia melangkah maju. Kemudian, Tubuhnya melesat keluar seperti sambaran petir saat ia bergegas langsung menuju Devoring Divine Palace. Namun, cahaya hitam bergelombang di Sky Devoring Course melonjak tepat setelah lindung dibebankan melewatinya. Anehnya, Sky Devoring Course tidak berbalik. Sebaliknya, ia membalik pedangnya dan meretas ke arah lindung. Mata lindung berkilauan. Sementara itu, ruang di belakangnya hancur ketika pisau itu terbang ke arahnya menyebabkan rambut di seluruh tubuhnya berdiri. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya. Celepok, cahaya hitam melintas sebelum sosok hitam muncul di belakang Lindong. Penampilannya persis sama dengan sosok hitam itu. Jelas, itu adalah Sky Devouring Core yang dimiliki Lindong. Cahaya bilah yang menakutkan datang menebas ke bawah. Namun, cahaya hitam melintas dari dalam mata sosok hitam tepat saat bilahnya akan mengenai Sky Devouring Core milik Lindong. Setelah itu, cahaya pedang itu tiba-tiba berubah arah dan meluncur melewati Sky Devouring Course dari kanannya. Setelah itu, dengan cepat, sosok hitam itu langsung menuju Lindong. Begitu ia menggunakan Sky Devouring Course sebagai penghalang, Lindong sudah berlari menuju Devouring Divine Palace. Segera, dia melirik dengan pandangan sekelilingnya dan menyadari bahwa sosok hitam sudah di belakangnya. Setelah itu... Pedang bercahaya menakutkannya tanpa ampun menebasnya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi saat ini. Mata lindung berkilauan. Tiba-tiba, dia dengan kejam mengepalkan giginya sebelum dia benar-benar mengabaikan Sky Devouring Course. Menginjak kakinya dengan keras di tanah. Dia menghancurkan permukaan batu sebelum tubuhnya menggunakan momentum yang dihasilkan untuk maju. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1170, Jiu Feng. Pergantian peristiwa yang tidak terduga ini telah melampaui harapan semua orang. Bahkan Lindong, Elder pertama Zuli dan yang lainnya memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Angka itu terlalu cepat, yang bisa mereka lihat hanyalah bekas luka samar di langit. Ceh, sebuah bekas luka hitam melintas di udara dan muncul di depan Sky Devouring Course. Namun... Dia baru saja akan menghindar ketika cahaya hitam di Sky Devouring Course tiba-tiba melintas ketika bilah hitam di tangan yang terakhir menebas ke depan. Kekuatan Devouring sombong tersapu keluar dari blade. Retak, cahaya pisau hitam memangkas dengan kecepatan kilat. Bekas luka hitam itu bergetar ketika pakaian yang robek itu terdengar. Dengan bantuan Sky Devouring Course, sosok yang tiba-tiba muncul akhirnya terbuka. Sosok ini adalah pria jangkung yang tampak cukup muda. Rambutnya memiliki kilau indah untuk itu. Mata-matanya juga berwarna cerah. Penampilan yang relatif cantik. Namun, wajahnya sedingin es dan tampaknya hampa emosi. Pada saat ini, cahaya multiwarna yang lonjak-melonjak ketika pria ini mengulurkan telapak tangannya. Menghalangi cahaya pedang hitam yang akan memotong tenggorokannya. Namun, tangannya sedikit gemetar saat dia memblokir serangan ini. Grand Elder Orang-orang dari suku sembilan Phoenix di belakang tercengang ketika mereka melihat pria ini dan tanpa sadar berteriak. Grand Elder, mata lindung mengeras. Pria misterius di depannya ini sebenarnya adalah tetua suku sembilan Phoenix. Mungkinkah orang ini bersembunyi di antara anggota suku sembilan Phoenix? Grand Elder Jiufeng dari suku sembilan Phoenix. Di dekatnya, Liu King, tetua Zuli dan yang lainnya memandang pria ini dengan ekspresi kaget. Emosi di mata mereka berubah dengan cepat, untuk bahkan mengirim Grand Eldernya. Tidak terduga bahwa suku sembilan Phoenix sangat murah hati. Petik 2, aneh sekali, bukankah itu kasus ahli tahap reinkarnasi tidak bisa masuk ke dunia ini? Kun Yuan berkomentar dengan suara rendah. Tahap reinkarnasi, hati lindung bergetar sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Orang di depannya sebenarnya ahli tingkat atas reinkarnasi. Haha. Ahli panggung reinkarnasi memang tidak bisa datang ke tempat ini. Namun, semua yang perlu dilakukan adalah menekan kekuatan seseorang ke tahap samsara untuk masuk. Tetua Jiufeng tersenyum tipis dan menjawab setelah mendengar kata-kata kunyuan. Menekan ke tahap samsara, tetua pertama Zuli mengerutkan kening dan berkata, seseorang dapat menekan kekuatan seseorang. Tetapi riak reinkarnasi yang unik dari ahli tahap reinkarnasi tidak dapat disembunyikan. Kebetulan, sukuku memiliki harta yang unik yang dapat dengan sempurna menyembunyikan auraku. Kata Jiu Feng, suku sembilan Phoenixmu benar-benar berkulit tebal. Para ahli tahap reinkarnasi dari suku kami semua telah mematuhi aturan dan tidak melakukan intervensi. Namun, orang tak tahu malu seperti kamu sebenarnya telah mengeksploitasi celah seperti itu. Jangan beritahu aku bahwa kamu juga bertujuan untuk mendapatkan warisan dari guru yang melahap. Liu Qing mengerutkan bibirnya dan dengan dingin mengejek. Bukan urusan aku bahwa para ahli dalam suku kamu semua sangat tidak fleksibel. Jiu Feng tertawa samar dan berkata. Lagi pula, sukumu tidak memiliki harta untuk menyembunyikan riak reinkarnasi mereka. Kalau tidak, aku yakin mereka juga akan ikut campur. Petik 2. Liu Qing mendengus dingin. Dia jelas merasa jijik terhadap metode suku sembilan Phoenix. Grand Elder Jiu Feng. Karena kamu telah menekan kekuatanmu. Kamu yang paling setara dengan kami. Hehe, itu bukan tugas yang mudah untuk melewati hal ini di depan mata kita. Tetua pertama Zuli tertawa. Itu mungkin tidak benar. Jiu Feng menyipitkan matanya. Pada saat berikutnya, cahaya cemerlang muncul dari dalam tubuhnya. Orang hanya bisa menyaksikan tubuh Jiu Feng tumbuh lebih inkorporeal saat cahaya melonjak. Pada akhirnya, Cahaya berkumpul dan membentuk tiga avatar di sampingnya. Ketiga avatar ini benar-benar sama dengan tubuh aslinya. Bahkan aura dan tubuh mereka persis sama. Adegan ini menyebabkan banyak yang terpana. Sembilan Phoenix membelah keterampilan. Mata kelompok Liu King segera menyusut ketika mereka melihat adegan aneh ini. Setelah melepaskan teknik ini, jiu Feng melambaikan lengan bajunya dan empat sosok bercampur. Sulit untuk mengidentifikasi yang asli. Cahaya melintas dan mereka berempat langsung menuju ke Istana Devouring Divine. Cahaya hitam melintas di mata Sky Devouring Course saat keempat sinar cahaya menerpa. Dengan flip tangannya, pisau menembus kekosongan. Lampu hitam melintas dan sinar cahaya secara langsung dipecah menjadi dua. The Sky Devouring Course bergerak seperti hantu setelah menghabiskan satu avatar dengan tebasan. Kubuhnya melayang mundur ketika banyak bila pisau tajam muncul dari bila hitam di tangannya. Saat bila bersinar melewati, ruang itu sendiri terpotong. cah avatar lain dipotong menjadi dua. Jaraknya hanya sepuluh langkah. Namun setengah dari tubuh Jiu Feng sudah hilang. Kekuatan kors devouring langit ini telah jauh melebihi harapan mereka. Swoosh, cahaya pisau hitam lainnya bersiul melewati dan sinar cahaya ketiga hancur. Pada saat ini, tubuh sejati Jiu Feng terungkap. Dia masih selusin langkah jauhnya dari tangga batu. Ku. Huh. Sebuah kilatan melintas di mata Jiu Feng saat dia merasakan kekejaman dari Sky devouring Course. Dia mendengus dingin tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Selusin langkah adalah sesuatu yang bisa dibahas dalam sekejap. Dengan satu langkah, tangga batu itu sekarang berada dalam jangkauan. Swoosh. Cahaya hitam yang tajam tampaknya menembus kekosongan tepat saat Jiu Feng hendak mengambil langkah terakhirnya. Selanjutnya. Sebuah pisau tanpa ampun menembus punggung Jiu Feng. Ah, Luo Tong dan yang lainnya sangat ngeri melihat ini. Mungkinkah bahkan kakek tua tidak mampu mengalahkan benda terkutuk ini? Tangan elder pertama mudi juga gemetar. Namun, kelegaan muncul di matanya. Cah, cahaya pedang hitam telah menembus punggung Jiu Feng. Namun, anehnya tidak ada darah yang keluar darinya. Sebagai gantinya, brilian yang luar biasa melonjak. Setelah itu, semua orang menyaksikan sinar cahaya keluar dari dalam tubuh Jiu Feng. Cahaya berkumpul dan berubah menjadi sosok dengan penampilan Jiu Feng. Akhirnya, dia maju selangkah dan dengan mantap mendarat di tangga batu. Kegemparan, keributan besar muncul dari sekeliling. Wajah banyak orang dipenuhi dengan keheranan. Jiu Feng memang layak menjadi tetua suku sembilan Phoenix. Meskipun kekuatannya ditekan pada level hanya karena telah menyentuh tahap reinkarnasi. Tekniknya masih tak terduga. Nine Phoenix Splitting Skill Grand Elder Jiu Feng telah benar-benar mencapai tingkat seperti itu. Betapa mengesankan, mata sesepuh Zuli mengeras saat dia berkata dengan senyum tipis. Jiu Feng, yang telah menginjak tangga batu, tersenyum tipis. Ekspresinya benar-benar kosong dari emosi apapun. Namun, Lindong jelas bisa melihat darah merah terang menetes dari tangan yang tersembunyi di bawah lengan mantan. Sudah jelas bahwa dia telah terluka selama pertukaran singkat dengan Sky Devouring course sebelumnya. Mayat Sky Devouring ini tampaknya sedikit terlalu kuat. Lindong melambaikan lengan bajunya dan menyimpan Sky Devouring course yang telah dia buang sebelumnya saat dia merasakan kemarahan di hatinya. Dibandingkan dengan pedang hitam yang memegang Sky Devouring course yang ada di tangannya pada dasarnya adalah barang pecah-pecah. course Devouring Sky ini sedikit luar biasa. Suara yang tiba-tiba terdengar di hati Lindong sementara Lindong merasa marah. Oh, mengapa kamu berkata begitu? Lindong terkejut. Meskipun beberapa Sky Devouring Course yang Devouring Master sempurnakan saat itu bisa bertarung melawan ahli tahap reinkarnasi. Mereka tidak sekuat ini, Renung Yan. Lalu apa yang terjadi? Lindong bertanya dengan ragu. Dia juga merasa bahwa Sky Devouring Course ini agak terlalu konyol. Bahkan seseorang sekuat kakek sulung Jiu Feng nyaris tidak berhasil melewatinya dengan mengandalkan teknik yang unik. Selain itu, ia akhirnya menderita beberapa luka. Aku sementara tidak pasti yang menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki jawaban saat ini. Apakah kamu itu Lindong? Sebuah suara acu Acuh tiba-tiba dikirim dari samping Lindong sementara berbagai pikiran melintas di benaknya. Jiu Feng dengan dingin menatap Lindong. Lindong perlahan mundur setelah merasakan ketidak sopanan dalam nada bicara Jiu Feng saat dia tertawa dan menjawab. Jadi kakek sulung Jiu Feng sebenarnya telah mendengar tentang seorang lelaki kecil seperti diriku. Jiu Feng tiba-tiba mengambil langkah maju sambil menatap Lindong. Ekspresi Lindong tiba-tiba menjadi dingin setelah melihat ini dan energi mental yang luas dan kuat tersapu. Matanya sedingin ujung pisau saat dia menatap Jiu Feng. Meskipun yang terakhir adalah ahli tahap reinkarnasi, kekuatannya ditekan ke tahap samsara karena ruang yang rusak ini. Lindong tidak takut pada Jiu Feng jika mereka bertarung. Grand Elder Jiu Feng, kamu telah mencapai tangga batu setelah banyak kesulitan. Jika kamu akhirnya bergerak menjauh dari tangga batu ini dalam perkelahian, aku khawatir itu tidak akan mudah untuk kembali. Lindong mengepalkan tangannya dan petir kaisar tongkat muncul. Petir melintas saat Lindong berbicara dengan suara dingin. Apakah kamu mengancam aku? Jiu Feng tertawa dingin. Aku hanya menyatakan fakta. Jawab Lindong dengan nada acuh tak acuh. Matanya menatap Jiu Feng tanpa menyerah. Haha, grand tetua Jiu Feng. Lindong adalah tetua hukuman suku naga kami. Kamu seharusnya tidak mempersulitnya. Kalau tidak, aku khawatir kita harus memiliki tanding yang bersahabat. Mata Liu Qing menjadi dingin ketika dia melihat dua orang yang berdiri berhadapan di tangga batu. Bibirnya menyeringai ketika dia berbicara. Jiu Feng mungkin menjadi ahli tahap reinkarnasi. Tapi jelas bahwa Liu Qing saat ini tidak takut padanya. Betul, aku berharap bahwa tetua Jiu Feng dapat bersaing secara adil. Tetua pertama Zuli juga berkata dengan tersenyum. Nada suaranya jelas menunjukkan bahwa ia ada di pihak Lindong. Kilatan dingin melintas di mata Jiufeng. Dia menatap Lindong dan samar-samar tersenyum karena suku Naga dan suku Martin Celestial Iblis telah berbicara untuknya. Aku akan membiarkannya pergi sekarang. Bibir Lindong sedikit melengkung. Suku 9 Phoenix ini memang bukan sekelompok burung yang baik. The Sky Devouring Core sekali lagi berdiri diam-diam di depan Devouring Divine Palace sementara Lindong dan Jiufeng berhadapan satu sama lain. Mata Kun Yuan melotot ketika melihat ini dan dia tiba-tiba bergegas ke depan. Kedua tangannya terkepal, ruang di antara tangannya menjadi kental ketika riak reinkarnasi menyebar darinya. Swoosh, tidak masalah siapa penagihnya. The Sky Devouring Course menyerang tanpa ampun. Cahaya hitam menyala dan bilah-bilah menyapu. Namun, bilahnya terperangkap oleh energi kental ketika bersentuhan dengan tangan Kun Yuan. Berderit-berderit, suara menusuk terus-menerus dipancarkan saat ekspresi Kun Yuan memucat dengan cepat. Terbukti, dia menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir sky Devouring course ini. Linger, tiba-tiba Kun Yuan menjerit tajam. Seorang wanita berambut perak berlari keluar dari banyak ahli suku Kunpeng di belakang seperti burung yang indah. Dalam sekejap, dia muncul di samping Kun Yuan. Tetua pertama. Dia buru-buru berkata ketika melihat ekspresi pucat Kun Yuan. Memasukkan, kamu memiliki beberapa koneksi dengan Devoring Master. Mungkin kamu bisa mendapatkan warisannya. Desak suara lembut Kun Yuan. Tapi, Kun Ling masih ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia tiba-tiba melihat Kun Yuan menjadi marah. Yang bisa ia lakukan hanyalah menggertakkan giginya. Bergegas maju dan naik ke tangga batu. Cah. Suara teredam muncul ketika dia melangkah ke tangga batu. Dia berbalik dan melihat lengan Kun Yuan terbang ketika tubuhnya melesat ke belakang dengan cara yang menyedihkan. Matanya langsung memerah. Kun Yuan telah mengorbankan lengannya untuk mengirimnya masuk. Teman muda Lindong, sepertinya tidak ada dari kita yang memiliki kedekatan dengan Devouring Divine Palace ini. Sepertinya kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Tetua pertama Zuli tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah melihat ini. Mayat Sky Devouring ini terlalu kuat, bahkan pasukan 10.000 ribu tidak akan cocok untuk itu. Lindong dengan lembut mengangguk dan melihat ke arah dua orang di tangga batu. Setelah itu, dia berbalik dan perlahan mendorong membuka pintu Devouring Divine Palace. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.